Ayo kita mengenal karakter Doraemon. Siapakah ini? Ini Suneo. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Mari kita lihat Kamu benar Siapakah ini? Ini si Mari kita lihat Kamu benar Kamu pintar Apakah ini? Ini Nobita Mari kita lihat Kamu benar Siapakah ini? Ini Doraemon Mari kita lihat Kamu benar, kamu pintar Jangan lupa di like dan subscribe ya Terima